Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Ali Mazi Sarjana Hukum, Gubernur Sulawesi Tenggara Mengucapkan selamat bulan tahun ke-58 Kepada Bapak Majen TNI Andi Simangaruka, Sarjana Ekonomi Pandang 14 Hasanuddin, semoga sehat selalu dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.